Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama pom pom masih di Bandung sekarang, tempatnya ada di Jalan Sukapura Pem -pem. Oh iya, gimana posanya? Semuanya masih lancar kan? Pom oh, masih lancar ya, alhamdulillah kamu Sekarang pom pom ada di Jalan Sukapura, tempatnya ada di kue pancong malam. Kue pancong itu ciri khas dari Betawi sekarang. Ya. Tapi di Bandung dia bukan gitu. Jitu jam banyak lama. Oh iya jangan lupa di support terus di channel pom di like di subscribe di komen juga terus kalau misalnya ada tempat yang mau direkomendasikan sama pom pom tulis di komen ya pokoknya jangan menyebalkan sekarang kita makan kita makan kue cemong ya tadi membatalkan cuma dikit gorengin sama air putih doang jadi kita makan di sini aja ya Yuk, kita langsung ke dalam. Pancong balap kita langsung pesan sama kita nanya-nanyain yuk ya. pasbro. Oh, Lo ini tuh kue Pancong ya? Ya. Pancong balap tuh. Jadi kalau kue Pancong tuh kalau misalnya di Sunda tuh kue balok. Oh, udah lama tuh pak ya? Sudah. Jadi tahun oh, 2015. Sebelumnya pernah buka dulu di mana gitu? Lupa ini kalo yang kas luar kan dari kas baru kan, kan? ya sebelumnya pasti ada di mana gitu. Jadi bekasi, oh, jadi jadi dulunya sebelum di sini tuh si A-nya tuh pertama kan, di bekasi. Jadi itu pesan-pesan yang mateng ya, ya. sampai cuma mateng pasti teramat. Gitu. A, tadi, kan tadi rampe, ya saking rampe nya ya. Katanya, kalau makin malam tuh makin tamu. Jadi ini tuh sempatnya modern, cuman dia ya, ya, konsep makannya, konsep menu, tradisional. teman lihat ini. Ompo udah pesan kue pancong keju sama coklat yang setengah matang. Soalnya biar biar apa? Biar lumer-lumer gimana sih, gitu ya. Kita coba. Katanya sih Bapak uh, kue pancong di sini itu udah bukanya dari tahun 2015. Sebelumnya pernah buka cabang di Bekasi. Entah di Bekasinya masih ada atau enggak Tuh, ya. Kita coba ya. That's it. tipis-tipis kalau kue balok kan tebal-tebal enggak tipis-tipis terus agak agak panjang dan punya ada pengen, kata panjang-panjang juga sih. Terpandak. Ini makanan pembuka jadi pembang besok ini tekstek sama ayam bakar lagi diproses. Buat, ke buat nongkrong, buat nongkrong, teman ngopi gitu. Teman ngopi, nongkrong pakai ini, Teman ngopi gitu. Banyak kan sini juga mahasiswa. Kebanyakan kan ini gue mahasiswa di jalan, kampus, dekat-dekat telpon itu komuter itu. Ya. Cuma sekarang lagi nya kayak gini. Jadi agak sepi. Tapi katanya, kata sianya nanti kalau jam 8 rame, rame wilayah kosan semua ini kos min kos gitu. Atau hmm. lagi buat berbelanja gitu. Semuanya nanti makan Pokoknya kalian wajib kesini kalau misalnya lewat sekitaran jalan. Sebenarnya ini jalan bukan jalan hidup sih, jalan buat jangan potong-potong, batu-batu, gua kamu kayak macet, kayak da, dari jalan ya, tikus, jangan alternatif menjadi tikus, jangan alternatif jalan barit, alternatif sini, jadi pikir jalan banget, ada gua, oh. kue pancong balap depan kelurahan, hmm. depan kelurahan, ah. entahin itu yang balapnya orangnya atau kuenya gitu, Kudang kuenya dia gitu kayaknya orangnya yang balap tanyain ah, kalau soalnya ketiga uh, macam balap, balap lari-lari bikinnya atau gimana? pada tadi yang lih pas bikin juga kalau lari-lari <tuk> itu jadi apa yang balapnya gitu? <tuk> dari rasanya kalau balap, kita nanti kita coba ya kita tanya-tanya, e, ambil bayar. Bakar sama oke teman-teman, sekarang kita mau kenapa sih namanya oh, ngancung malam makin malam mungkin lama Biasanya yang terjadi, aji kalau oh, biasanya hari biasa bukanya dari jam sepuluh pagi sampai jam setengah empat subuh belum ada subuh kalau pas bulan ramadan bukanya dari maghrib sampai maghrib sebelum imsak sini tuh emang tuh anak-anak, anak Jadi makin malam itu makin namanya buat buat Ah, nama ada gitu kue malam itu apa dari emang ya, ya. Cuma dari itu uh, uh, uh, no, oh. oh. jadi dari udah ada cuman itu yang yang kata yang punya. kayak punyanya cuman yang punya cuman, ada pedang oh no nah, konten sekarang op pokoknya kalian kalau misalnya suka bola, atau wajib kesini ya ke ber... kue pancok kue pancok malam di Jalan Kapurah ya suka kulap nomor nomor seberang itu nomor seberang ah. jalan Kapurah nomor persimpangan ada kue pancok malam wajib buat konten sekarang terus, terus jangan lupa support kontennya pompong di like di komen di subscribe semoga kalian lancar juga menjalani bulan puasa. Semoga puasanya, kompom-komit. warahmatullahi wabarakatuh.